untuk zodiak yang pertama kita mempunyai seseorang yang berzodiak Taurus yang dimana di sini digambarkan seorang Taurus peterskinya akan semakin terbuka dan keluarannya semakin meningkat di bulan Januari tahun 2022 di sini digambarkan ke kedisiplinan menjaga kesehatan menjaga pikiran Sangatlah bermanfaat kepada seorang Taurus, yang dimana di sini membuat seorang Taurus akan semakin fokus disiplin dalam bekerja, yang akan mampu meningkatkan keuangan kehidupan lebih bagus lagi, serta di sini seorang Taurus akan suka berbagi kepada orang lain yang membuat pintu reski semakin terbuka. Dan untuk support energinya adalah Faith of One. Secara umumnya, page of itu diartikan seorang anak. Dan di sini menggambarkan kefokusan kedisiplinan seorang Taurus dalam kerja akan membuatkan hasil yang maksimal kepada peningkatan keuangan di bulan Januari tahun 2022. Yang ditambah dengan seorang tahu suka berbagi kepada orang yang membutuhkan, suka berbagi kepada anak-anak yang dimana di sini membuat pintu skis semakin terbuka di bulan Januari tahun 2022. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah The Hero Pen. Secara umumnya, di hero band itu diartikan orang yang taat, aturan orang yang disiplin, orang yang menjaga, yang ia punya, dan jika kartu di hero band kita gabungkan dengan kartu zodiak yang pertama di sini menggambarkan. Kedisiplinan yang dilakukan, yang diberikan, yang dibuat oleh seorang taurus akan berbuah manis kepada peningkatan keuangan yang dimana di sini seorang taurus juga suka berbagi kepada orang lain yang membuat pintu, -pintu semakin terbuka yang selalu didukung didoakan orang yang ia bantu yang dimana di sini dalam kategori ini seorang taurus suka berbagi kepada seorang anak dan untuk kartu zodiak yang kedua adalah five of swords ataupun lima pedang. Untuk siklusik yang kedua, kita mempunyai seseorang yang pseudo Gemini yang dimana mana di sini digambarkan pintu terus seorang Gemini akan semakin terbuka dan keuangannya akan jauh meningkat. Di bulan Januari tahun 2022, di sini digambarkan seorang Gemini merupakan sosok seseorang yang ulet, yang gigi yang giat, yang pandai melihat situasi dan kondisi pandai melihat satu peluang untuk membuka usaha yang dimana mana di sini Usaha miliknya sendiri yang akan mampu membuat keuangan semakin meningkat lagi. Dan di sini usaha tersebut dibantu oleh orang-orang di -orang sekitar, orang-orang yang di mana di sini diberikan oleh seorang Gemini pekerjaan. Untuk meningkatkan keuangan yang akan berdampak positif kepada diri seorang Gemini. Dan membuat pintu resmi seorang Gemini jauh lebih terbuka lagi. Dan untuk kartu support energinya adalah Queen of Sword Secara umumnya di sini Queen of diartikan seorang wanita yang sudah dewasa seseorang yang dekat dengan seorang Gemini seseorang yang berada di sekitar seorang Gemini sendiri. Dan di disini menggambarkan kefokusan keuletan seorang Gemini untuk melihat peluang untuk membuka usaha yang dimana disini mampu membuat keuangan jauh lebih meningkat lagi dan di disini merekrut orang-orang di sekitar untuk bekerja pada seorang Gemini membuat pintu rezeki semakin terbuka yang dimana dalam kategori ini seorang Gemini suka membantu orang lain juga yang akan mampu membuat keuangan kehidupan pintu rezeki terbuka lebar yang selalu didukung didoakan oleh keluarga dan selalu didoakan oleh orang-orang yang ia bantu agar rezeki seorang Gemini semakin bagus lagi jika kartu di Europe yang kita gabungkan dengan sudut yang kedua di sini menggambarkan Kedisiplinan keuletan yang dimiliki oleh seorang Gemini akan berdampak positif kepada peningkatan keuangan Yang dimana disediakan dengan membuka usaha miliknya sendiri dengan bantuan orang lain Yang dalam kategori ini seorang Gemini akan meredut orang sekitar memberikan pekerjaan Yang akan membuat pintu rezeki semakin terbuka lebar Dan disini seorang Gemini juga, juga suka membantu orang lain Yang akan membuat pintu rezeki semakin terbuka lebar Yang diduakan oleh orang-orang yang ia bantu oleh keluarga Gemini sendiri Dan untuk kartu zodiak yang ketiga adalah Stand of pentacle ataupun 10 poin. Untuk sudut yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiak Scorpio yang dimana di sini digambarkan pintu reskis seorang Scorpio akan jauh terbuka lebar dan di sini peningkatan keuangannya akan jauh lebih meningkat lagi di bulan Januari tahun 2022. Di sini digambarkan keuangan seorang Scorpio sangatlah bagus di bulan Januari. Yang dimana sini setiap usaha, setiap pekerjaan yang ia lakukan akan berbuah manis kepada dirinya sendiri. Akan menghasilkan keuangan yang sangat maksimal kepada dirinya sendiri. Yang dimana juga di disini digambarkan seorang Scorpio suka membantu orang lain. Suka membantu orang di dalam kategori orang tua yang akan membuat pintu rezeki semakin terbuka lebar. Dan di disini juga digambarkan seorang Scorpio akan selalu didukung oleh pasangan, didukung oleh keluarga. Untuk melakukan aktivitas membantu orang lain. Dan untuk support energinya adalah... Naik opson. Secara umumnya, naik opson itu diartikan orang-orang yang sudah matang pikirannya, orang yang sudah dewasa, orang yang berada di sekitar seorang Scorpio sendiri. Dan di sini menggambarkan keuangan seorang Scorpio jauh lebih meningkat di bulan Januari tahun 2022, yang dimana di sini dikarenakan setiap usaha pekerjaan yang ia lakukan akan berhasil maksimal dan mampu mendorong keuangan kehidupan finansial jauh lebih bagus lagi. Dan di sini pintu Meski akan semakin terbuka dengan sukanya seorang Scorpio berbagi kepada orang lain, orang di sekitar yang disimpulkan dengan kenaik Opswald yang di dalam kategori ini adalah sosok orang tua yang dimana sini seorang Scorpio juga diduakan oleh orang-orang yang ia bantu dan jika kartu di Heroven kita gabungkan dengan kartu zodiak yang ketiga di disini menggambarkan kefokusan kedisiplinan yang dimiliki oleh seorang Scorpio dalam bekerja akan membuahkan hasil yang maksimal kepada dirinya yang dimana sini terjadi peningkatan keuangan di bulan Januari tahun 2022 dan di disini pintu rezeki akan semakin terbuka lebar dengan sukanya seorang Scorpio berbagi kepada orang-orang sekitar orang-orang yang membutuhkan yang selalu didukung oleh keluarga pasangan Scorpio sendiri dan untuk kartu zodiak yang keempat adalah six of pentacle ataupun enam koin. Untuk zodiak yang keempat kita mempunyai seseorang yang berzodiak Cancer yang dimana mana di sini digambarkan seorang Cancer terus kini akan semakin terbuka lebar dan keuangannya akan jauh meningkat di bulan Januari tahun 2022 di sini digambarkan sosok seorang Cancer merupakan sosok yang dermawan suka berbagi di bulan januari tahun 2022 yang dimana mana di sini dapat positif aura yang positif karma positif ia dapatkan dengan terbukanya pintu rezeki yang akan membuat keuangan kehidupan jauh lebih meningkat lagi dan di sini juga digambarkan seorang Cancer merupakan sosok seseorang yang giat yang selalu melihat peluang untuk membuka sebuah usaha yang dimana mana di sini akan berdampak positif kepada peningkatan keuangan peningkatan finansial di bulan januari tahun 2022 dan disini orang-orang yang ia bantu akan mendoakan seorang cancer agar rezekinya semakin bagus lagi dan untuk support energinya adalah page of sword. secara umumnya page of itu diartikan seorang anak dan disini menggambarkan sosok seorang cancer merupakan sosok seseorang yang dermawan yang suka berbagi kepada orang-orang di sekitar kepada orang yang membutuhkan terutama di dalam kategori seorang anak yang akan membuat pintu semakin terbuka lebar dan di sini seorang Cancer merupakan seseorang yang pandai melihat peluang usaha untuk meningkatkan keuangan yang dimana mana di sini seorang Cancer didoakan oleh orang-orang yang ia bantu yang bertampak positif kepada peningkatan keuangan dan terbukanya pintu rezeki. Dan jika kartu dihirupan kita gabungkan dengan zodiak yang keempat di sini menggambarkan kedisiplinan, kefokusan, keuletan seorang Cancer dalam bekerja akan membuat peningkatan keuangan, peningkatan finansial jauh lebih meningkat di bulan Januari tahun 2022 dengan dukungan dengan doa dari orang-orang yang bantu dan disini merupakan seorang kanker adalah sosok seseorang yang dermawan yang suka berbagi yang membuat pintu reski semakin terbuka lewat dan untuk kartu zodiak yang kelima adalah nine of cup ataupun sembilan piala untuk zodiak yang kelima di sini kita mempunyai seseorang yang berjudia libra yang dimana di sini digambarkan sosok seorang libra akan terbuka pintu meski di bulan Januari tahun 2022 dan keuangannya akan jauh lebih meningkat lagi dan di sini juga menggambarkan sosok seorang libra merupakan sosok seseorang yang gigih tidak kenal tidak mau menyerah sebelum mendapatkan apa yang ia inginkan yang dimana di sini keuletan kedisiplinan fokusan dalam bekerja akan membantu seorang libra untuk meningkatkan keuangan di bulan Januari tahun 2022 dan di sini seorang libra suka berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan orang-orang yang berada di sekitar yang mampu membuat pintu rezeki semakin terbuka lebar dan setiap usaha yang dilakukan dikerjakan oleh seorang libra akan berhasil maksimal yang membuat keuangan jauh lebih meningkat lagi dan untuk kartu support energinya adalah Queen of Cup. secara umumnya Queen of Cup itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa seseorang yang dekat dengan libra seseorang yang berada di sekitar libra sendiri dan di sini menggambarkan Seorang Libra merupakan sosok seseorang yang disiplin, yang giat, yang ulet dalam bekerja, tidak mau menyerah sebelum mendapat apa yang ia inginkan, apa yang ia impikan. Dan di sini seorang Libra merupakan sosok seseorang yang giat dalam bekerja, yang dijual juga di sini seorang Libra suka membantu orang lain, orang-orang di -orang sekitar yang membuat pintu rezeki semakin terbuka dan keuangannya akan jauh lebih meningkat lagi. Serta di sini setiap usaha yang dilakukan oleh seorang Libra akan berhasil maksimal dengan dukungan dari orang-orang sekitar, dengan dukungan dan doa dari orang-orang yang ia bantu serta keluarga dan pasangan Libra sendiri dan jika kartu dekor pen kita gabungkan dengan zodiak yang kelima di sini menggambarkan disiplin dan keuletan seorang libra dalam bekerja yang tak pernah lelah sebelum mendapatkan apa yang ia impikan, apa yang ia cita-citakan akan membuat keuangan jauh lebih meningkat lagi dan usaha apapun yang akan dilakukannya akan berhasil maksimal. Dengan bantuan dari orang-orang yang ia bantu, dengan doa dari orang-orang yang ia bantu, dengan dukungan dari sebuah keluarga yang membuat pintu rezeki seorang Libra terbuka lebar di bulan Januari tahun 2022. Dan di sini bisa kita simpulkan 5 zodiak yang pintu rezeki semakin terbuka lebar dan keuangannya jauh meningkat di bulan Januari tahun 2022 adalah pertama zodiak Taurus. Yang kedua Gemini, yang ketiga Scorpio, yang keempat Cancer, dan yang kelima adalah zodiak Libra.